Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau uh, Memasang Wifi Memparal, Memparalel Wifi Indihome Dengan tetangga tanpa kabel wow. Menggunakan Router tenda Ini punya Tante Nitan itu <tuk> Jadi saya Paralel dengan Wifi Indihome Tapi tanpa kabel Ah. Ini mau saya salurkan sekitar 20 sampai 25 meter untuk tenda N301. Ah, langsung saja enggak pakai lama. Sebelum saya melanjutkan tutorial ini Uh, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen. Ini nanti mau saya pasang di rumah tetangga, ya. Ini saya paralel dengan tetangga itu, rumahnya ini. Itu berjarak sekitar 15-20 meteran lah uh, untuk uh, pasang uh, tenda memparalel dengan WiFi di home itu, kan kita nggak pakai kabel, jadi ya harus enggak, e, maksud saya nggak bisa jauh-jauh lah sekitar kemampuan sinyal WiFi di home kita, e, maksimalnya ya maksimal itu sekitar 25 lah, kalau 25 lima meter itu WiFi di home saya nyampe di rumah situ, itu tetangga itu sinyalnya cuma satu, jadi lemah nanti. Mau saya paral, paralelkan dengan ini Jadi sinyalnya tambah kuat Tapi ini bisa disetting sendiri Paham ya teman-teman ya Jadi sinyal yang lemah Nanti kita tangkap lagi ke sini home, Kita tangkap sinyalnya ke tenda <coughs> Tidak pakai kabel nah, Di rumah itu tidak pakai kabel Nanti tendanya ini kita setting dengan menu WSIP ya, bukan pakai kabelan, tapi namanya WSIP nanti ini punya sandi sendiri terus dipakai buat satu rumah itu ya. keluarga bisa. Jadi sinyalnya kuat seperti sinyal dekat dengan WiFi IndiHome. Paham ya? Kita lanjutkan tutorialnya. Kan HP teman-teman. Terus ini pertama-tama kita colokkan kita hidupkan dulu. Colokkan ya. Lampunya akan berkedip. Kita reset. Cara meresetnya itu kita tekan agak lama untuk rotor tendanya. Sebelum kita paralelkan nanti kalau sudah ada biar gitu ya lampunya, lednya itu, nah ini biar berarti sudah kita lepaskan, <tuh> ini itu sudah mereset, setelah itu, ini, sudah reset ini, itu kita ambil HP, kita uh, konekan dulu HP kita dengan router ini perlu teman-teman ketahui datanya nggak usah didupkan Wifi dari sebelah juga kalau misalnya sekitar teman-teman ada Wifi uh, pernah fi kita lupakan jaringan kita putus dulu jadi biar ini masuk ya ini masuk connect dengan HP kita. Kita masukkan dulu. Wifi-nya. Nanti akan otomatis. Nah. Ini. Kedetek. Yang detek itu. Wifi. Tenda ini. Nah, paling atas ini. Wifi tenda. Nebeng terus. Dan bengkel MF. Untuk nepeng terus ini adalah. wifi Nama Wifi dari. Indihome yang mau kita paralelkan dengan Wifi dengan router tenda ini sebagai WSIP, WSIP WS ya. Nah, nanti kita salurkan lagi setelah itu teman-teman tekan tenda yang ini jangan dikonekkan ya ini dilupakan jaringan dulu jadi nanti bisa fokus masuk-masuk dengan router tenda kita tekan router tenda Nah, otomatis akan terhubung dan akan uh, menuju ke settingan router tenda ini otomatis ini, sudah otomatis. Dengan syarat jangan ada selain uh, wifi, ke, selain tenda ini ya, harus tenda saja. Setelah itu kita disuruh memilih kita pilih dynamic IP address saja gampang settingannya kita pilih IP address ya kita kulir ke bawah nama wifi masih tenda n301 passwordnya juga belum kita ubah kita eh, oke okay. nanti untuk mengubahnya nanti kita tekan oke okay save ya ini centang save terus kita kembali ke wifi kita nah, nah ini menggunakan lagi menggunakan kalau sudah connect ini berarti sudah connect kita kembali ke Chrome Tenda <tuh> kita buka Chrome setting Ini WiFi-nya sudah connect tapi belum ada internet. Terus kita ketik IP address-nya karena kita pilih dynamic IP. IP address-nya itu 192, 192.168.0.1 Oh 108, ya maaf ini, ini ya 192.168.0.1 langsung kita masuk nah otomatis akan terhubung tampilannya akan seperti ini <tuh> kalau sudah hijau begini itu sudah internet, internetnya sudah masuk tapi belum bisa buat berselancar karena uh, router ini belum terhubung dengan internet indihome yang mau kita paralelkan Terus kita setting kita tekan ini ya Nih, ini garis tiga kan garis kita terus kita pilih paling atas coba internet setting nah ini perhatikan operating mode nah kita mau pilih buat apa kalau buat rotor berarti kita harus menggunakan kabelan ya tapi ini kita nggak pakai, tidak buat kabelan, tidak pakai kabel, jadi kita memilih WiSP, WiSP ya setelah kita pilih WiSP otomatis kita gulir ke bawah akan mencari nama wifi yang mau kita tautkan. Nah, wifi yang mau kita tautkan tadi seperti kata saya tadi itu ini ya nebeng terus ini nama wifi IndiHome yang mau kita tautkan. Nah, untuk menautkan kita harus tahu nama password wifi yang mau kita tautkan. Ini namanya nebeng terus ya. Jadi harus minta password dari rumah yang mau kita tautkan. Kita Eh, saya sudah minta passwordnya itu, passwordnya Wong. Eh, ya Wong, peladen, satu, dua, tiga, empat. Kita cek, nah, ini. Ini adalah password dari WiFi Nebeng terus IndiHome tadi. Terus kita konekan. Kita tunggu. Ini menggunakan eh, dengan. WiFi IndiHome dengan nama WiFi ini, ini, ini mau connect. Ini connect dengan WiFi IndiHome. Kita tunggu, repot, repot sampai 100% Nah, sudah connect, <tuh> terus kita keluar. Untuk sebelum saya lanjutkan tutorial video ini, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan komen. Nah, supaya saya lebih bersemangat dalam mengupload video itu sebelumnya, dan teman-teman lebih bisa lebih tahu di seputar WiFi. Ini sudah connect, coba kita cek YouTube. Nah, ini WiFi kita sudah connect dengan ini, dengan router Tenda. Tapi password router ini dan password WiFi belum kita ubah. Hanya kita harus mengubahnya. Cara mengubahnya kita masuk ke Chrome lagi. mengubah nama WiFi ini ini kita buat sandi WiFi dan nama WiFi sendiri nanti biar buat untuk satu keluarga ya caranya kita ketik IP address nya tadi 192 titik kosong eh tak titik 168 titik kosong titik 1 ini IP idris untuk tenda N301 langsung kita klik masuk Nah kita kembali ke routernya <tuh> kita klik lagi yang bagian atas kanan garis tiga sekarang kita masuk ke wireless. tadi kan sudah internet setting kita wireless. nah ini saatnya kita ganti nama wifi kita karena nama wifi kita masih tenda uh, nama bawaan kita ganti ini ya coba nama wifi ini ya wifi-nya namanya wifi kita ganti uh, treasure coba gitu aja ya treasure ini perumpamaan treasure Hmm. terus teman-teman security mode ini diaktifkan supaya tidak mudah dibobol orang security mode itu teman bisa milah WPA, PSK itu huruf saja, kalau WPA WPA2 WPA PSK itu huruf dan eh, angka bisa dikombinasikan supaya tidak mudah dibobol orang saya pilih WPA2 PSK. Nah setelah kita masuk, kita disuruh uh, mengisi password untuk router ini supaya nanti kalau kita konek HP itu selalu minta password. Saya kasih password. Ini perumpamaan, perumpamaan saja ya. Tes. 1 2 3. Nah, kurang banyak soalnya 8 karakter. Kita coba lagi. <tuh> sempurna. 1 2 3. Nah, ini saya kasih password untuk router Tenda ini sempurna 1 2 3. Ingat, ini hanya untuk Password WiFi, WiFi tenda, bukan password router tenda. Password WiFi itu adalah untuk menautkan HP ke WiFi ke router, indi, eh, router tenda ini. Beda kalau password router, password router itu untuk masuk ke eh, tenda, router tenda, untuk menyeting segala sesu sesuatunya yang ada di menu tenda. Nah ini kita bikin password wifi nanti untuk menaut, ditautkan di hp-hp yang mau berselancar kita tekan OK Nah save berarti sudah menyimpan otomatis wifi kita tidak akan terhubung karena nama dan passwordnya sudah kita ubah terus kita, kita keluar dan masuk ke WiFi setting WiFi-nya. WiFi-nya akan berubah jadi triasur Triasure ini WiFi dari ini karena sudah kita ganti tadi kan tenda. Sekarang berubah triasur terus nebeng terus ini WiFi dari IndiHome rumah sebelah ya. IndiHome yang kita uh, tautkan dengan tenda tadi kita masukkan password yang baru saja kita buat sempurna satu dua tiga nah sempurna terus kita sambungkan kita sambungkan ini ya sudah terhubung nah. berarti trash kita HP ini, HP ini yang saya pegang ini sudah terhubung dengan wifi tenda yang namanya kita ubah triasur. Ini sudah bisa dibuat berselancar di YouTube BA. Ya. Terus gimana cara supaya tidak dibobol orang. Karena kalau nggak kita setting ini, routernya ini nanti bisa dibobol orang. Kita harus setting waktu masuk chrome ini. IP address-nya kita masukkan lagi 192.168.0.1. Ya, masih ya. 192.168.0.1 kita masuk. Klik. Kita masuk ke router Tenda. Kita klik. Ya, kita masuk ke administration. Paling bawah ini nah yang perlu kita isi itu diminta password lah ini inilah yang saya maksud dengan password router untuk masuk chrome itu kita harus buat password yang baru supaya orang tidak bisa seenaknya sendiri memobrol wifi kita lewat chrome kalau kita lagi enak-enaknya eh, main wifi maksudnya mengonekkan wifi terus ada orang yang jahil nama wifi kita bisa dirubah tapi kalau kita mengunci chrome kita kunci kalau kita mau setting tidak lewat chrome kita kunci orang lain nggak bisa masuk kecuali kita yang tahu nama password nya kita coba isi password nya ini seumpama saya kasih apa ya uh, apa ya Percobaan saja, percobaan saja. Ini saya kasih password percobaan saja, terus konfirmasi password bawahnya sama percobaan saja. Harus sama ya, sama persis, huruf dan eh, angkanya, semuanya maksudnya, terus. Kita gulir ke bawah, kita setting yang ini. Ntar ntar dulu. <tuh> nah, ini kita setting yang waktu nih date, date dan time. Ini waktu setempat. Ini saya pilih Jakarta. Saya pilih Bangkok, Jakarta. <tuh> Sudah, itu kita gulir ke bawah, kita tekan Oke. Okay. Yeah, Dia ini setiap mau masuk, mau nyeting, router tidak ini harus uh, kita diminta untuk memasukkan password dari router ini password router bukan password TV. Kita akan masuk ke Chrome, kita tes saja. Terus satu kita masukkan IP address 192 nah, ya. Kita masukkan IP address satu Ini kan IP address-nya. Terus kita masuk coba. Nah, kita akan disuruh memasukkan password router. Password router itu beda dengan password WiFi. Semoga teman-teman bisa paham. Kalau belum paham, silahkan komen di bawah. Bisa saya bantu nah, untuk password routernya tadi. Percobaan saja. Nah, ini bukan password WiFi ya. Nah, kita password router untuk menyeting-nyeting. Kalau berhasil, berarti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini ini bisa setting-setting semuanya paham ya teman-teman ya ini berarti ini sudah siap untuk di pasang di dinding dibuat untuk sekeluarga dengan nama wifi sendiri ini kita coba cek Nah, ini sudah bisa untuk wifi nya Uh, triasur kalau nepeng terus ini nggak usah kita pakai ini kan uh, Wifi Indihome dari rumah yang kita paralel ya sudah ya itu aja siap dipasang di rumah nah. Nah. ini untuk 20 meter bisa kalau yang penting Wifi Indihome itu ny nyampe di rumah yang mau kita paralel walaupun hanya satu sinyal satu itu bisa sekian dah, dulu dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh